Halo guys, Assalamualaikum semuanya, berjumpa kembali di channel saya Vinesta Official. Oke guys, jadi seperti biasa di sini saya akan membagikan preset Alex Motion lagi guys. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja simak satu persatu presetnya. Oke okay, guys, lanjut ke preset yang kedua. <muluh> Oke, guys, lanjut ke selanjutnya, yang ketiga, ya. Oke okay, guys, selanjut ke preset yang ketiga, eh keempat ya. Oke okay, guys, selanjut ke preset yang kelima. Oke okay, guys lanjut ke peserta yang ke 6 Oke guys, selanjut ke presiden yang ke tujuh. Oke guys, selanjut ke presiden ke delapan. Oke, guys. Lanjut ke episode ke yang ke-9. Oke, guys, lanjut ke, okay, ke, ke yang ke-10, ya. Oke, okay, selanjutnya ke okay, episode yang ke-11. Oke, selanjutnya ke episode yang ke-12. Oke okay guys lanjut ke presiden yang ke 13 Kalau ini bawang hujan Kalau ini bawang siapa? Oke guys, lanjut ke okay, yang ke-14. Jelly Oke guys, lanjut ke yang ke-15. Oke, okay, guys. Lanjut ke preset yang ke-16. Lanjut ke terakhir ke-17. Oke okay guys mungkin segitu aja semoga kalian suka dengan presetnya dan semoga kalian juga share video ini ke teman-teman kalian lah. Oke okay, sampai jumpa di video selanjutnya.